Yang terus Berjalan Menyaksikan kisah sendiri Tuhan kasih tangan untuk mencari Tuhan beri kaki untuk me mimpi saatnya kita bergerak untuk merubah lupakan yang telah terjadi membuatmu benci sambil hikmahnya dan tetap suku Yang telah terjadi Lakukanlah Sekali lagi Lupakan yang sudah Bukakanlah Dengan Yang baru Jangan pernah engkau menyerah karena kita.